Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel youtube Blind Project channel youtube paling blind Indonesia Raya di video kali ini ini mau apa ya kebetulan ini malam terakhir Tadarus di bulan Ramadan 1443 Hijriah jadi ini acaranya uh, Hotmail Quran sekaligus nanti disambung uh, tasyakurannya yaitu makan-makan. Kita bakar ikan. ikan. Ikannya ikan mati ini yang dibakar ya. Oke. Yuk, Sekilut. Bismillahirrahmanirrahim. Saluh. Saluh. Oke setelah tadi sudah dido'ai Hatta melalui Untuk malam terakhir tadarus Karena besok sudah takbir Menuju kemenangan Di hari raya Idul Fitri 14.43 Hijriah Sekarang kita lanjut Untuk Karbakar Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah sehat Baru datang baru datang alhamdulillah sehat hai, rezeki lancar Amin. ini dia tim karbakarnya guys. Andalan ini. hai, ada mas resa dan mas yuti ini nanti masuk youtube ini hai, project pak imam namanya oh hai, iya. tolong, tolong, tolong ya tolong, hai, subscribe, <laughs> like and subscribe <laughs> Menunda, menuntut, menuntut, menuntut, menuntut, menuntut, menuntut, menuntut, menuntut, menuntut, menuntut, menuntut, menuntut, sebenarnya siapa ya, yo berat untuk meninggalkan ramadan ini sebenarnya tapi mau bagaimana lagi sudah waktunya ini pak kita harus berpisah ramadan Ramadan sudah tinggal besok aja puasanya malamnya kita takbiran ikan apa ini pak reza ikan ini mujair mujair ya. mati semua ikannya alhamdulillah mati semua nah, ya. ternyata yang dibakar ini ikan mati teman-teman. jadi salah satu bangkai yang halal dimakan itu ya ini Bangkainya ikan Oke, okay, bukan begitu, Pak Amin. Oke, okay, bukan. Oh, masuk, ya. Oke, okay, teman-teman, rambut dulu. Ini kita mau membantu karbakar dulu. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di Ramadan-Ramadan Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.